Apa definisi warok dan zuhud? Pengertian warok adalah Tarku ma ya fil Meninggalkan sesuatu yang ditakutkan berbahaya di akhirat Sehingga orang yang warok masih mencari dunia Tapi dia ngambil yang halal Kalaupun ada yang berbahaya dia tinggalkan Itu warok kemudian ada tingkatan yang kedua yaitu zuhud apa pengertian zuhud? <tarku> yanfa'u fil akhirah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. zuhud itu warok waza'id warok plus dia tidak sebatas warok bahkan lebih tinggi dibandingkan warok karena kalau warok dia masih mencari dunia tapi yang dia cari hanya yang murni halal. Sebelum dia beraktivitas, dia mikir dulu, kira-kira ini ada sumber dosanya enggak? Kalau ada sumber dosanya, dia tinggalkan. Itu orang waro. Kalau enggak ada, dia lakukan. Itu waro. Kalau zuhud, jangankan mengambil yang halal, dia bahkan membatasi diri sampai hanya mengambil yang kira-kira ada pahalanya di akhirat sehingga setiap kali dia bersikap maka dia mikir, gimana Rano Ganjarane orang ya, Nek ganjaran Ganjarane ditinggal, dia hanya baru bisa ber mau beramal jika ada pahalanya, maka zuhud lebih tinggi dibandingkan waroh. Nah orang yang zuhud itu selalu berpikir gimana caranya terus melakukan perjalanan menuju akhirat yang penting pokoknya berpahala berpahala berpahala itu orang zuhud. Kalau waro mungkin kadang di satu kesempatan Rano Ganjarane hal yang mubah saja tapi dia membatasi diri jangan sampai melakukan yang yang haram